5 alasan sekolah di SMP Negeri 1 pada Herang Guru dan staf tata usaha yang menjunjung tinggi profesionalisme sarana dan prasarana lengkap yang mendukung pembelajaran Ada beragam serang yang bisa kalian ikuti Akses menuju SMP Negeri 1 pada Herang mudah untuk dijangkau SMP Negeri 1 Padahera berkembang bersama zaman. Segera daftarkan diri kalian melalui website kami di deskripsi ini. Kami tunggu kedatangan kalian di SMP Negeri 1 Padahera. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe.